ba tuh kaget gak? bangun-bangun langsung live. Tuh kaget gak? ba tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi, tidur tiru, tidur tidur tiru, tidur tidur tidur <tuh>, Hmm. Eh, ini nyerimbung gitu. Pandemi yang ada itu. End that bang end Ba. Sih kan langsung. Oh. Oh, pasti baru bangun. Masih belum ada otaknya. Halo. <SILENCIO> Ma, uh. udah udah bisa ngomong belum? Udah, udah bisa ngomong belum? Udah bisa ngomong belum? <laughs> udah tidak lagi. Hey. logisal <tiinian> <tuh> siap bang kita logisal terus sabar nggak tenap tenap tenap enggak ya? Oke kita di sana nyawa masih di dalam lain, aduh kembang ini dong tuh nih kembang kembang kantung dong logisal bangga kan Hei. <laughs> Hai. Hai, guys. ada nggak gesti paket teh. Sudah sini ngapain nih orang-orang ya? ngapain nih anjing? parah nian lu bang parah nian oh dia baik nice apa anjing tuh siapa nice? boji gong jangan baca ke dulu kontol, si bangeran emang anjing apa ya? renang enak hmm? gak sih? renang itu, tuh kenapa itu kayak gitu? Rotet-rotet gitu Digigit, digigit aku, Pak, aku Hah? Masa sih? Aku yang giget itu? Ini dulu, woy Baru juga malik suruh mandi Bodak tuh Hah? Eh? Ini enak enak ya, Kak, tuh ambil sewe ya kak, iya Kamu tahu sih bukan lah baju sikit Anak medan nih, saya dong Nggak <laughs> takut gak? Live mandi kak, bener mandi lumpur Mau nggak? Coba bajunya buka lagi dong Aku suka mandi lumpur <laughs> Nggak, gue tidur aja <laughs> Hei, hei, hei, hei. Apa lagi? mau tidur lagi sih? Dia beneran mau bazen. Kata gue juga dia mau bazen. Yang lagi live itu adenya. Hmm. Lo banyak saya suruh aku kok kayak kego kaya perindapan. Huh. Yang lo kecil. Huh. <laughs> Oke. Okay. Okay. Kita akan melakukan adegan-adegan panas ini. Oke? Okay? Hey. Adegan panas. Eh. Bukan, enggak. Bercanda. Mandi peju. <tuh> Menafisnya ganggu. <tuh> enggak ada, aku enggak ganggu. Aku, tenangan aku gitu. Enggak lah, enggak pernah aku ganggu. Mending bisa diem, enggak Sabar dong, jangan marah-marah lah Habis uh. siang, <tuk> lombang E E Enggak, ngapain lombang E E Lombang E paling mantap Emu uh. love tapi gak guna ya bang Bang, geli gak tuh jenggot? Gimana, geli gak jenggotnya? di mana? ada, ada, ada, ada, ya nonton pun turun itu. iya kita, yo dong. kita lakukan ada, panas dong. Pagi-pagi pagi-pagi itu memang harus saatnya ada, ada, bener nggak? oke? ini saatnya kita harus melakukan ada, Ayo ada, kita ada, ada, Ayo ada, ada, ada, ada,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 Bapak Thailand mengatakan, Nih toh kapa mengecubhan bubek hangkung lai. Apa itu artinya? Kita tuh harus melakukan ewi kita tuh pagi-pagi. Nah... Semua muncul di dot. Apa? Dot apa? Fix dua lubang kan bisa putar balik mobil sudah. Dot apa? Ya? Mending saya mandi lumpur, benar? Dot apa, Dot? Ada situs. Situs apa itu? Situs, Ewita Mau hmm. gak apa syarat gue sih? Oke Oke mau bobo lagi berarti? Hmm. Mau bobo lagi? Menyertalah di TikTok Mau bobo lagi? Bikin sarapan Ini oh. mau bobo lagi gak? Engga, mau bangun Mau bangun lah mau bobo Bangun, ini yang ditarik lah dingin ah. Sen siapa kayak sen sodan? nah Udah? Onoraga pada begituan. Iya benar nih olahraga Cok. Kecep dulu bibirnya, Bang. Uh. Gak jigong. Enggak. Ih, kok rusuan sih. ah dingin. Emang kayak gitu ya, Bang. Kesarian Tuan Putri. <laughs> Emang kayak gitu ya, Emang kayak gini, Bang. Dan kelakuan dia ini setiap hari. Tuh karena besar gue sih terus lemparni lumpur nah, mana mana ba. bah nggak anak anjing bah suruh suruh pegang titit suruh pegang titit oke gimana kak kuen dosa nggak pakai bh ih kok tahu loh dia ewe par ewe ya kan Pak, nggak pakai itu kenapa Oke bah mana mana, mana uapnya? wah, tuh tuh dah <tuk> nah. <tuk> anyway, oke, okay. guys kami olahraga dulu pemanasan ya jangan lupa, kalian <tuk> jangan lupa olahraga juga pemanasan, oke? Okay? bibi, ayo kita lakukan adegan itu, let's go!